17 Agustus tahun 45 itu hari kemerdekaan kita Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia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 Thank <laughs> you. Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah bangsaku Kusaka hati wai tanah Cintaku dalam imanku